Breeding merpati pos, kita bukan breeding macam nih Breeding ah. macam setahun dua kali kita bisa inget Itu si Luna, itu si Lana Anaknya dua <tuh> yeah, yeah, yeah. Uh, Semoga hatinya tuh terketuk Bahwa ini sebagian dari diri kita adalah menipu Maaf Ada channel dan Andalusian wow. Love Akaya Akbar channel ini channel barunya Om Peri. <liffe> <Yeah. si> It itu YouTube udah lama banget kan gue gak apa-apa ini kali ini. Kalau nggak ada lu gue nggak itu. Kegagah ada semangat ya nggak ada motivasi. Nah, ya. Sekarang kan kayak begini kita bisa namanya apa namanya kalau ini. Ke join di yoe ini apa kolaborasi kolaborasi ya benar benar hanya lagan lagan jadi kali ini kita teman-teman mau bicarakan tentang apa yang namanya kalau manusia aja ada silsilahnya gitu kan iya manusia ada iya kalau orang aja omberi ada binnya gitu kan iya mana burung burung juga harusnya kan uh, bisa jelas tuh uh, kalau bahasa di Merkwati adalah uh, pedigree deh. pedigree uh, atau stammu ya kalau bahasa Belaganya kalau uh -huh. uh, bahasa Inggrisnya pedigree kalau bahasa kita masih silsilah silsilah silah terah terahnya ya, ya seberapa penting nih Om Beri kalau kita bicara di Merkwati Postum mengenai uh, pedigree. pedigree pedigree, jadi gini kalau ngomongin pedigree penting nggak penting balik lagi tergantung tujuan orang itu pelihara merpati. ya yeah. Kalau dia tujuannya cuma untuk dia pelihara, ngawang dan segala macam, seneng bukan untuk tujuan sesuatu yang memotivasi buat lomba atau komersil. Atau komersil dia breeding karena di luar negeri merpati pos itu ada yang orang itu tidak ikut lomba tapi dia breeding aja, seneng aja. Gitu. Breeding jualan seneng gitu. Uh, dapat uang dari hasil berlindung karena ini industri besar kita bicara industri ini bang Industry, bukan uh. cuma sekedar hobi tapi kalau hobi cuman buat ngawang doang, ya nggak perlu pakai pedagri oh, yeah. tapi kalau dia udah bicara pri dia bicara tentang tujuan lomba terus berarti mm -hmm. lomba itu untuk seleksi mm -hmm. berarti kan dia ikut lomba yeah. Dan tujuan lomba itu kan sebenarnya semua semua event yang diadain bukan mer merpatiannya mau kicauan, mau apa segala macam, itu kan tujuannya seleksi sebenarnya. Mencari sesuatu yang mencari yang terbaik dari itu. Betul. Nah, berarti seleksi. Nah, itu perlu kita per sebuah pencatatan ya pedigree, stambul, segala, perlu. Nah, sebagian orang bilang itu perlu penting. Jadi. juga ada yang ngomong gak terlalu penting ada, ada yang ngomong gitu. Hmm, ada juga yang bilang, malah di Indonesia berkembang banyak bilang pedigree gak bisa terbang, betul <laughs> <laughs> ya pedigree emang gak bisa terbang, yang bisa terbang burung iya, <laughs> <laughs> jadi pedigree gak bisa terbang, betul pedigree gak bisa terbang, burungnya yang bisa terbang ah. tapi itu eh, statement yang saya bilang itu eh, Ya, kurang pas lah ya? Ya, kurang paslah kalau terlalu, uh, tapi bu, menyatakan itu tidak pintar. Mm -hmm. Karena gini, orang yang, kalau orang yang menyatakan itu orang yang tidak ter, berkecimpung di lomba, uh -huh. dia bukan seorang breeder, uh -huh. itu fine-fine aja. Yeah. Tapi kalau dia dibilangnya dia dia berkecimpung di lomba, uh -huh. dia seorang breeding aktif, apalagi dia seorang senior, seperti itu dasarnya dari mana? karena yang namanya lomba, yang namanya breeding, sekarang ini ah. dalam satu tahun ah. tapi kalau dia intensive breeding bisa dikejar empat kali, delapan kali, apalagi dibangguin ah. itu bisa sampai 18 ekor oh. sekarang anaknya miris-miris lagi satu pasang, mana mungkin kita bikin lomba merpati satu pasang hmm. Nah mungkin, pasti kita Punya empat atau lima pasang, uh -huh. dia begitu berkumpul di race love, uh -huh. di racing love. Mana kita tahu bahwa anak si A ini, anak si B ini, nggak mungkin manusia cukup memorinya untuk menghafal sebanyak itu. Oh iya, iya. iya. Nah, balik lagi dengan yang dari Pak Henti. Uh. yang sebelumnya kita tadi cerita, ya, iya, iya. kita mau rela. Nah, itu kan uh, artinya gini. segitu banyak. Begitu banyak cuma catatan-catatan di sini menggali lagi yang dulu pernah dikomunikasikan sama Om ya. Hengki, eh Om Ferry. Iya, itu bersyukur Om Hengki masih punya catatan. pasti punya catatan si induknya si A, si B, Aa. si anak ini si induk jantannya B, betina itu kan sebuah catatan. Betul sebuah catatan aja udah cukup banyak bantu kalau kita mau terusin kan Betul. karena indukannya Omegi itu dari indukannya punya catatan pedigree yang jelas kita tinggal nyambung-nyambungin uh, uh, lah gimana kalau kita mulai baru, burungnya nggak punya catatan yang jelas uh, uh, ini anaknya siapa nih, anaknya Sony apa anaknya Poejo, kita kan dengar uh, bang kagak, <tuk> <tuk> kalau di ocehan terangnya jelas nggak kagak ini mah, terangnya nggak jelas Emaknya pembantu bapaknya itu kang becak. Ini abu itu, ini dia, jadi ya, ya, ya kalau kita benar, kan? kata Om Perry, kalau mau kita komersil ya seharusnya pencatatan itu harus rapi. Gitu? Ya, karena pedikri bukan cuma buat jualan doang, hmm. pedikri juga buat kita sendiri buat pencatatan begitu kita juara kita tahu mau mengulang itu terjadi gampang iya iya iya oh si A ini juara nih dia ngetes dari indukan mana nih uh -huh. kita cetak lagi bisa betul tapi bukan cuma juara doang kalau nggak juara juga masa burung kopelannya kita mau simpen itu-itu aja kita nyetak nih dari indukan A sama indukan B betul terus udah lima tahun lagi juara-juara Diketepin aja, Diketepin aja. Terus, kan harusnya ditukar Mungkin si A nya punya potensi untuk mencetak anak juara dengan betina yang lain Setelah... Atau betinanya dengan jantan yang lain Nah itu, nah, itu. Nah, itu. Jadi itulah pentingnya pedigree Se Selain secara komensil Karena sekarang orang udah pinter pak. Iya, tapi akan ada juga hmm. nih Om Peri. Biasanya nih Ya diunggas ya Anakan pertama Nggak tampil kalau bahasa kita ini nggak nampil deh. Iya. Nah, cucunya baru jalan, baru jalan, bisa, bisa. Kan gitu. Iya. Makanya kan itu butuh pencatatan. Apalagi sampai cicit dulu. Ini kakeknya siapa? Kan ketika prestasi, walaupun eh, yang anak gak prestasi, tapi kan itu butuh pencatatan kali aja di cucu atau cicitnya yang berprestasi. Jadi kan jelas. Iya, iya itu. Gini, bang. Uh, Sebenarnya ya, ini cuma masalah kemauan. Kemauan, mau atau tidak mau, satu. Karena resource sumbernya udah banyak. Mm -hmm. Artinya gini, kalau kita tidak ngerti bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia terkenalnya juga bisa. Mm -hmm. Karena banyak software yang gratis untuk untuk bikin pendiri. Oh. Kalau kita mau beli mahal, karena kalau kita beli banyak, oke. Okay. Terus uh, Pigeon Register Terus ada Compu Club Ada bensin software Ada bensin, itu mahal di atas rata-rata di atas juta semua hmm. uh, Pertahun Tapi kalau misal ada juga yang sekali beli uh, ya, Sekali beli, untuk selamanya dua juta itu ada ya. Tapi, lah, gimana gue pemain baru Breeding gue baru pasang Ya mulai dari dari pak itu berapa Terus kalau beli aja cacanya yang juga ya pakai dulu yang gratis. Karena yang gratis itu ada yang namanya pigeon planner. Ntar kita tulis ya, bang di, di deskripsi. Uh. Uh. Itu gratis, bang. Pigeon planner. Pigeon planner. Aplikasi itu. Aplikasi. Jadi search aja di Google pigeon planner. Ruset itu teman-teman. Ini info dari Om Ferry nggak habis-habis ini <laughs> ada aja memang. Jadi uh, uh, pedigree itu nggak sulit sebetulnya tinggal kemauan ya. Kemauan ya. gratis bang, itu total gratis bisa menyimpan sampai 300 rupiah, 1000 burung. Hmm. Jadi kalau misalnya kita udah punya lebih dari 100 200 mah udah wajar lah kita beli yang yang full version ya, full version atau yang langganan lah yang ya. Langganan saya mau ceritanya bukan pedigree, karena kalau kita ngomongin pedigree, penting tidak penting itu tergantung balik tergantung sama orang ya, yeah. tergantung balik lagi sama orang itu uh, terus kita bicarain pedigree itu gampang, makanya uh, jelas itu untuk pencatatan, kita tahu anak kepala kita jalan apa enggak yeah. terus kita juga tahu kalau misalnya burung itu juara, juaranya itu datangnya dari induknya mana yeah kita juga tahu dalam satu family itu mencegah untuk inbreeding, atau kita mau bikin inbreeding itu dari mana, kita tahu mm -hmm. itu gampang bisa cari di uh, youtube, bisa cari di google search, bisa cari itu uh -huh. tapi saya mau cerita di balik pedigree, itu menimbulkan miliaran triliunan rupiah tuh di Eropa, negara gara cuma pedigree, komersialisasi industri ya? industri uh -huh. jadi sekarang kita kenal nih burung nih bang di Indonesia di dunia itu sekarang yang jalan itu basketal di mana dong di mana di, di dunia di dunia ya, ya termasuk di Indonesia juga uh, di Indonesia ada ada uh, saya belum melihat karena basketal baru masuk dua tahun ini ya oh, iya, iya. Uh, ada beberapa orang yang udah punya basketal basketal bagus dalam proses shipment atau dalam proses breeding sekarang jadi hmm. ini anaknya dulu tapi kayak misalnya yang udah masuk lebih dulu Kukman Peter Vanstra segala macam Kupan itu burungnya dijual senilai anaknya mau dulu kalau gak salah, sekitar Minimal 25.000 euro Waduh. Eh, 20 minimal 2.000, bukan 25.000, 2.500 euro Berarti minimal sekitar 40 jutaan ya 40 jutaan Iya, 40 jutaan Anak-an Anak-an Anak-an 40 jutaan Kupan Nah Di sana itu, jadi gini di banyak diri kita orang yang pinter jualan sama orang yang nggak jualan lebih banyak mana orang yang pinter jualan atau orang yang nggak pinter jualan gak pinter jualan, pinter jualan. Pinter jualan. Nah. terus banyak mana orang yang ngerti Facebook ngerti website apa enggak yang nggak ngerti lagi ya, nah di sana semua breeder nggak mikirin jualan kok oh. ya dari mana jadi itu si, gak, gak mikirin jualan nah. dari mana dia jadi itu dia cetak burungnya nah. Dia bikin pencetakan histori itu burung, dia rawat burung yang terbaik, dia lombain. itu. Ah. Karena di sana rumah lelang, rumah lelang itu ada rumah lelang ada pipa di sana, hmm. ada the dive, ada GPS auction, ada pigeon comb auction, ada top pigeon, ada MNC auction, banyak banget rumah lelang di sana. Hmm. Jadi begitu dia juara. Maksud Atau dia apa? punya burung dengan silsilah terbaik dari turunan juara, uh -huh. dia tinggal kasih ke rumah lelang yang dia suka. Oh iya iya iya iya. Nah rumah lelang nanti menampilkan, saya nggak bisa bikin fotonya di Facebook kalau jualan di blog. Uh -huh. pelanggaran. Terus pelanggaran uh -huh. Terus kalaupun di, kita jualin di website kita nggak bisa bikin websitenya. Uh -huh. Terus kalaupun bisa kita tampilin di website gambarnya burung lagi begini siapa yang mau beli? Padahal burungnya yeah. bagus. Yeah, yeah, yeah. Jadi ada yang mau editnya, uh, itu kan efek berkelimpangan bang untuk rezeki banyak orang. Iya yeah, banyak uh, melibatkan uh, banyak orang, orang untuk uh, mencari nafkah di situ ya. Iya yeah, yeah. jadi ada yang editnya, mm -hmm. kita misalnya mengimun, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. terus ada sisi websitenya nanti mereka inspeksi burungnya ini bagus enggak, sehat enggak kalau enggak sehat ya enggak akan diterima sama rumah lelangnya iya nah pembelinya juga terjamin untuk dapat burung yang sesuai nah semuanya itu kan yang paling dasarnya sebelum sehat, sebelum apa catatan pedigree harus jelas Silsilahnya. Silsilahnya. jadi dari pedigree itu industrinya muncul sebenarnya ya, ya. jadi kalau bilang orang pedagang nggak bisa terbang betul pedagang nggak bisa terbang ya logika aja, kan memberikan um, Berry sel sering nih ngomong ya semuanya juga logika gitu kan kalau nggak masuk akal ngapain ya. sekarang ujung-ujung kita nggak tahu ini merpati uh, silsilahnya dari mana Terus kita, kita menjual 80 juta nah, kita masukin ke relang satu ke relang independen misalnya kan lelangnya aja, terus dia mintanya harga 80 juta, tuh oh, gila loh gitu, masuk akal gak, ah, kan <tuk> nah terus, breeder-breeder di Indonesia yang saya heranin ngeluh saya kalau ngelelang, burungnya bukannya mahal-mahal jadi lebih murah iya iya iya tapi rumah lelang tuh pijen auction gak ada tuh burung yang terjual di, di bawah satu juta hampir nggak ada, hampir nggak ada kita udah lelang pas sofa Lelang apa, apa, Bang Apin Banyak lelang, terus lelang oil nih hmm. Itu rata-rata di atas 1 juta, di atas 1 juta Memang belum terbangun bagus, tapi paling tidak pasarnya udah mulai hmm. Yang yang umumnya di Facebook orang lelang 250-200 puluh hmm. Nah, sepasang lagi Sepasang lagi <laughs> Nah kan orang juga, maksudnya gini uh, Ya harga juga kan di harga juga nggak bohong. ya Nah, apa sih nggak enggak ada nggak kan nggak sebenarnya nggak terlalu merepotkan. Begitu pasangin kita cantum bapak ibunya udah itu doang. Iya. Asal mau aja. Nah, Rajin ya. dikit lah gitu kan. Iya. Asal mau. Hmm. Gitu. Maka kita bikin bang video yang ngajarin mereka hmm. mulai dari download sampai cara ngisi pedigree. Dan download gratis, perlu tuh bang John ini. Karena itu bukan cuma buat merpati aja kan? Iya iya. Ya. Buat ocehan juga bisa tuh. Bisa. bisa gitu, tergantung mau burung apa, apa segala macam kan saya kasih linknya. Ini ya kayak tuh. Kalau buat saya penting buat lomba, buat breeding, buat jual lah. Iya. Gitu. Bukan jual. Kalau mau dapat harga bagus ya silsilah harus jelas. Silsilanya ya. harus jelas ya sekarang kayak ayam juga, sama kan, ayam Ma, ayam anakan baikon hmm. kan ngomongnya itu, anakan baik nih, orang Pako ini kenakan <laughs> ini, gitu kan <laughs> iya, semua Modernnya begitu begitu eh. anjing, yang jelas mah di Indonesia yang rapi itu anjing, kucing, dulu zaman saya kelinci hmm. waktu saya main kelinci tuh kita kenali tuh yang namanya pendigree, ya banyak yang orang tidak tidak suka kayak gitu tapi pakai nalaran aja sekarang waktu. Ya iya gitu. kalau misalnya dia bilang wah oh, pediklin nggak penting gak ini ya itu berarti lu jualan jualan kecap iya wah ini anak si A ini anak si B buktinya mana itu anak si A pecah hati lu ada apa enggak? ya atau mungkin ya kan hmm. karena orang kita umumnya berpikir simple ketika juara itu gua bayar gitu kan Gak mau mau bapaknya tukang becak emaknya babu juga yang penting udah juara tuh kelihatan jelas, iya. Ya, tapi kan e, untuk lebih rapih dan lebih punya nilai jual, ya memang harus jauh nah. kita ambil silsilahnya. Banyak kejadian begini. Saya ngeliat di Indonesia, ya, di tempat ya, banyak kejadian kayak gini. E, semoga hatinya tuh tertutup, bahwa ini sebagian dari diri kita adalah menipu. Maaf, saya ngomong gini. Sekarang gini, Pak. Begini, saya beli bulu. burung juara yang tahun, misalnya, juaranya tahun 80. Misalnya, namanya Alex enggak masuk akal 80-10 tahun lalu ya, langka, gitu kan mas tahun 90 lah ya, ya atau tahun 2000 itu, lah juaranya tahun 2000, 2000 itu tahun, ini, tahun okay, okay, okay. misalnya burungnya namanya Alex juara tahun 2000 nah si Alex ini terkenal di seluruh Indonesia di tahun itu di tahun itu adalah dia juara mm -hmm. si burung si Alex itu Sampai akhirnya terkenal ke seluruh Indonesia itu burung bagus ya. Betul ya bang Betul Nah berarti pemiliknya benar gak kalau itu burung bagus Betul Betul ya. Karena Betul. itu juara hmm. dan dikenal sama banyak orang Betul Nah masalahnya begitu sih Alek itu punya anak dijual sama pemiliknya Orang kedua bilang ini anaknya si Alek masih mungkin Oke okay. ya. Karena si pemilik aslinya Alek bilang Uh, lu jual anak ke mana kalau ditanya ke si A, sama ke si B anaknya ya, jelas jelas masih 2 atau empat atau 16 masih anaknya si si Alek. Uh -huh. begitu al anaknya Alek dikawinin sama anaknya Rohimah <laughs> <laughs> berarti di darah itu memuat darah 50% puluh persen Alek lima puluh persen Rohimah uh -huh. orang masih jualnya namanya siapa Alek dijual turunan juara A line Alek, alek. Hmm. masih oke okay, bang okay. masih lima darah Alek 50% puluh persen darah terima uh -huh. besok dibeli lagi sama orang wah ini ada turunan Aleknya nih lima puluh persen beli uh -huh. berarti dikawinin lagi nih ama Susi, Susi. anaknya Alek ini yeah. apa ama ya si Predi juga uh -huh di kau ini berarti darahnya Alex sudah turun berapa? 25 persen. Nah, sisa 25 Sisa 25 Berarti itu masih bisa dibilang darah Alex nggak? Enggak dong. No. Karena nah, masih, masih ya. mungkin 25 nah. Walaupun 75 adalah darah crossbreeding yang lain. Iya. Tapi kalau udah 10 tahun masih dibilang itu darahnya Alex masuk di akang kecuali ada pedigree yang menyatakan bahwa darah ini di ke si A di ke si B, hmm. untuk menghasilkan darah kita ngomongin basic bleeding dulu teori hmm. A sama B dikawinin okay. itu berarti kan darah A 50%, darah B 50% yeah. begitu dia menghasilkan anak, anaknya itu 50% A 50% B yeah. bagus dibikin pedigree, dibikin diagram tuh bang Tep kan gitu yeah, yeah, yeah. 50% 50% nah 50% ini begitu dikawinin lagi, kan 25-25 uh -huh. untuk menghasilkan ini naik lagi, apa darahnya untuk naik lagi yeah. darahnya si Alek berarti kan harus kawin sama Alek murni murni ya yeah. untuk naik darah lah, kalau dia cucu dikawinin ke bapak, berarti kan 25 berarti kan dia bisa breeding jadi 87,5% 87, uh -huh. darah Alek habis itu baru di lagi untuk menghasilkan 80,5 persen itu itu yang namanya, uh, apa yang, yang namanya, uh, yang genetik dominan itu udah pasti nah sekarang, dari mana kita tahu pencatatan itu dan orang 10 tahun berikutnya masih bilang itu udah kata, kata sementara catatannya nggak ada, dongeng apa Dongeng. Di Facebook saya masih melihat orang Ini turunan yang Arden Turunan dari mana? Darahnya kapan? Di mana? Catatan pokoknya oh, ini turunannya Arden? Hmm. Lu dong yang kalau kayak gitu namanya Gak ada pencatatan yang jelas Ada pencatatan yang jelas ya, Jadi kalau misalnya jual kayak gitu Mendingan jual buruk, udah gak usah pakai ngomongin darah iya mau sukur, gitu. mau, udah. mau udah pasang harga pasang gitu. harga, selesai jadi kita secara tidak langsung dengan cara seperti itu kita membohongi pembeli atau memboongi pemula iya. kalau itu ditunggu, nih, terus menerus, terus menerus itu yang namanya kebohongan kebohongan terus menerus kebohongan nah, publik nah, dan ya bikin kapok pemula orang yang baru mau main di manfaat tipoh ternyata! Ya. Ah, ternyata ya. nah, ternyata ini gitu atus gua nggak ada catatan burung gua juara iya catatan nggak ada burung juara yang juaranya lu ngomong yang gak juaranya udah berapa banyak yang gak juaranya nah. kayak gitu jadi ya, ya, ya, ya. jadi ya sebenarnya cuma dibolak balik dibolak balik gitu mau juara gak juara mau laku mahal mau laku murah paling tidak ini buat kita pribadi sebenarnya bahwa kita tahu bahwa bagaimana kita seleksi burung, menghasilkan burung dari turunan yang mana yang kita bisa hasilkan yang paling bagus, kan itu udah itu doang, oh, Ferry oke, untuk saat ini teman-teman saya emang nggak habis-habis nih kalau ngobrol sama Pak Ferry, tentang iya, rapatipot sih <laughs> ada aja yang diceritain, Pokoknya apa, apa saya karena awam, ya kan, atau lu dikumpul bongk ya <laughs> Ini saya juga lah, udah mau bikin kandang ini di rumah dikarena nah, itu pikir lebih siap ini tuh kandangnya mau keluar tuh. Karena keseringan ngobrol papperi deh, merpati iya. pun dulu, tapi emang hmm. ya masih masuk akal menurut saya. Oke okay, teman-teman sampai sini dulu video kita kali ini ngobrolin pedigree. Pedigree kita ya. nanti ngobrolin uh, hal yang lain sama tentunya. Pemilik Andalusian Laut di Omperi Mohana, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.